Semua Harapan bersama Sekira kau larut dalam hati Aku menanti Bayangmu ini Anda yang kau nyata dalam mimpi kurasa Bila kau tiada hadirmu mengubah sejuta rasa pedih Yang memilih aku adalah dirimu Jika benar itu jangan hianati berjanji padaku Semua mereka berkata Asal jangan pernah Engkau hianati Berjanji Padaku Percaya Selalu Aku bagaikan Mentari Jingga Menghiasi Cahaya Kamarmu Ku rasa Rasa bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Pemilih adalah dirimu Jika benar itu jangan hianati Berjanji padaku Percaya selalu Biarkan semua mereka berkata Asal jangan pernah engkau Hianati berjanji padaku Aku bagaikan bentari jingga